Belajar Oke okay Guys, jadi di video ini kita akan belajar lagu Sepanjang Jalan Kenangan. Tapi sebelum kita ke tutorial, buat kalian yang menyukai channel ini agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat buat banyak orang, jangan lupa kalian support channel ini dengan cara klik subscribe-nya. Saya tunggu hitungan dari 1 2 3 4 5. Oke, okay, terima kasih. Sekarang kita akan belajar cara genjerengannya. Cara genjerengannya do do do Saya ulangi, do Jadi cara genjrengan untuk lagu ini dari awal sampai habis hanya seperti itu Oke sekarang kita langsung saja ke lagu Sengaja aku Selamat